Well, Sobat Arpala sudah hampir lebih dari dua minggu kita tidak bertemu. Kini kita bertemu kembali di rangkaian video yang akan mengupas sebesar dunia wisata. Seperti kita ketahui, sektor agraris merupakan pemicu bagi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Indonesia menjadi negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah dunia pertanian, peternakan, perikanan, maupun perkebunan menjadikan prospek yang besar untuk bisa dikembangkan. Dan diantaranya terpacu di dalam konsep agrowisata, di mana terdapat keserasian antara kegiatan agronomi dan juga kegiatan pariwisata. Di Indonesia, tren minat pariwisata ini ditanggapi dengan semakin bermunculan tempat wisata berbasis agro. Salah satu diantaranya adalah agrowisata yang berlokasi di Sleman, yang diberikan nama sebagai agrowisata bumi merapi sobat arpala agrowisata bumi merapi memberikan masa edukasi di mana pengunjung bisa beternak kambing ataupun beternak kelinci secara singkat dan juga mempelajari reptil dengan adanya spot. Untuk pengunjung bisa menyaksikan koleksi hewan seperti iguana, ular, kura-kura, dan juga hewan-hewan lainnya. Bagi pecinta musang juga ada binatang musang yang dihadirkan untuk diperkenalkan. Mengenai jenis-jenis hewan yang bisa dipelihara dengan aman dan dengan cara perawatan yang tepat. Bagi kalian, Sobat Arpala yang ingin belajar mengenai budidaya kambing atau mengenalkan hewan ini kepada buah hati kita, di agrowisata Bumi Berarti ini adalah tempatnya. Ya, pada akhirnya kita telah sampai di lokasi Agrowisata Bumi Merapi. Agrowisata Bumi Merapi berada di daerah Jalan Kaliurang kilometer 20, Sawangan Hargo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Dibangun pada tahun 2015, agrowisata ini memiliki lahan seluas 5,2 hektar. Agrowisata Bumi Merapi Menawarkan konsep wisata sambil bertani, sambil berkebun, dan sambil beternak. Jadi selain liburan, semua bisa mendapatkan ilmu secara tidak langsung. Dan ini sangat tepat bagi putra-putri yang masih duduk di bangku sekolah agar lebih dekat dan menyatu bersama alam. Sobat Arpala, pemeliharaan hewan ternak atau hewan kesayangan menjadi sebuah warna baru. Pemulihan ekonomi masyarakat menjadi sebuah harapan setelah hampir dua 2,5 tahun terkunci akibat resesi dengan berbagai pembatasan aktivitas sebagai imbas penyakit pernafasan yang berbahaya melanda dunia. Bagi sobat yang menonton video ini di tahun 2023 maupun seterusnya, tentu video ini akan menjadi sebuah momentum peringatan dan kenangan bagi ekonomi masyarakat Indonesia yang sempat melemah di tahun 2020 hingga 2024, peperangan dahsyat antara Rusia dengan Ukraina di tahun 2022 ini memberikan risiko ke pasar keuangan Indonesia. Adapun ketegangan geopolitik ini memberikan juga suatu impact terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia. Sektor keuangan Indonesia, terutama currency, diperkirakan paling terkena dampak akibat konflik antara Rusia dengan Ukraina. Tercatat nilai tukar rupiah sudah bergerak ke level Rp14.500 per dolar. Namun Sobat Arpal tidak perlu khawatir, karena ekspor hasil ternak, hasil usaha tani dan perikanan mengalami peningkatan yang positif. Nah, kira-kira ternak apa nih yang bisa kita kembangkan di halaman samping atau pekarangan belakang yang masih tersisa di kediaman kita? Mari ya kita simak terus ya Sobat Nah koleksi kucing siam dan kucing anggora yang terdapat di agrowisata bumi merapi Sleman ini Bisa menjadi inspirasi kita untuk bagaimana kita mengembangkan kucing-kucing lucu Untuk kemudian dijadikan komoditi kita ya Yang bisa nantinya diperdagangkan bagi yang menyukainya Selain kucing berbulu indah, musang rasa juga menjadi sebuah hobi baru yang patut untuk dikembangkan ya Sobat Arpala Selama menggendong musang rasa jangan pernah memegang bagian ekornya baik sobat kita beralih ke koleksi burung ya tentunya sobat alpala yang bermukim di kota maupun di pedesaan sudah familiar dengan burung bericau yang digantungkan di atas langit-langit di teras rumah baik tetangga maupun rumah kita sendiri tentunya burung kakak tua dan sejenisnya menjadikan sebuah komoditi baru bagi pengembangan satwa-satwa berkicau yang bisa meramaikan perdagangan pasar burung yang saat ini tengah naik daun karena masyarakat banyak yang menyukainya dan menginginkan adanya nuansa kicau burung yang mewarnai kehidupan keseharian di rumah dengan nada-nada melodi suara yang mereka inginkan Oh iya, apakah di antara sobat ada yang mengalami gejala gangguan fisik berupa batuk dan sesak di pernafasan selama beberapa hari ke belakang ini? Tentunya kita berharap semua sobat ARPALA senantiasa dianugerahi kesehatan yang prima ya Bagi yang terserang gejala ringan, ARPALA sekedar sharing saja ada baiknya untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan yang ada di sekitar kediaman masing-masing Jangan ditunda-tunda sebab semakin kita menunda, terdapat kemungkinan meningkatnya skala penyakit yang kita derita tersebut Sobat Arpala Di agrowisata Bumi Merapi Tersimpan pula koleksi Dari perabotan Jawa, Yogyakarta Pada masa lalu yang diabadikan Dalam bentuk ornamen miniatur rumah Seperti kita lihat ya Di samping ini Juga terdapat dan juga Perangkat-perangkat minuman ya Sobat Arpala, karena agrowisata Bumi Merapi ini identik dengan wisata edukasi, maka di sini disediakan tempat belajar budidaya hewan bagi Sobat Arpala. Di antaranya kambing dan kelinci. Kambing yang dipelajari adalah jenis kambing etawa. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah memerah susu kambing, memberikan dot susu bagi anak kambing, mengolah susu untuk dijadikan yogurt dan es krim mengolah pakan ternak dan mengolah kotoran kambing menjadi pupuk organik dan biogas. Sedang kelinci yang ada di sini adalah kelinci jenis hias dan kelinci jenis pedaging. Bagi sobat apala yang akan memberikan makanan kepada kelinci, di sini juga disediakan makanan untuk kelinci tersebut. Selain itu terdapat hewan yang berjenis reptil yang dipelihara seperti ular, kura-kura, dan reptil lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Wisata terapi ikan koi dengan membenamkan kaki ke dalam kolam ikan yang dipelihara di sini juga menjadi kegiatan khusus tersendiri yang menyenangkan pastinya bagi Sobat Arpala. Di agrowisata ini dipelihara berbagai varian ikan koi dengan warna sisik berkilau warna warni, menjadi sarana rekreasi penenang jiwa dan rileks, serta membebaskan diri sementara dari carut malu pikiran akibat tekanan pekerjaan yang mungkin berlebihan bagi Sobat Arpala. Tempat duduk-duduk dan bersantai, sembari santap siang, bergaya retro Jogja klasik, juga terdapat di agrowisata Bumi Merapi. Bukan hanya rumah yang lapang dan memiliki arsitektur berlanggam aristokrat Keraton Jawa yang pastinya membuat sobat Arpala terpanas saat berkunjung ke agrowisata Bumi Merapi ini. Namun, penataan dekorasi langgam Jogja pada ruang-ruang publik sangat mengagumkan untuk ukuran pada era kekinian dewasa ini. Keaslian eksterior hingga bagian interior dari semua resto dan kafe yang ada di agrowisata sungguh menjadikan suatu background berswafoto foto yang yahut dan ciamik. Itulah beberapa skop bangunan bersantai yang unik, megah dan penuh menggelitik di atas desain dibalik keanggunan tampilannya. Untuk bisa bersuap foto di berbagai bangunan yang ada ini, Sobat Arpala tidak perlu merogoh kocek tambahan. Pas untuk tempat bergaya, selain itu tata sentuhan artistik visualisasi adipati era lampau menjadi ciri resto dan kafe yang sudah mendapat sedikit campuran langgam India-Belanda. Nah, baiklah Sobat apalah kita menyeberang ke bagian hilir dari agrowisata wisata bumi Merapi ini. Di sini tersimpan istal kuda dan tempat untuk berolahraga memanah dan juga menunggang kuda yang disediakan oleh pengelola agrowisata wisata bumi Merapi sebagai tempat bersantai dan tempat rihlah bagi Sobat-Sobat apalah yang menyukai suasana alam yang sejuk dan juga penuh dengan kehijauan. Nah, bagi Sobat apalah yang memiliki putra atau putri yang masih takut untuk menunggang kuda, tidak perlu khawatir. Tentu saja bagi anak-anak untuk pertama kalinya menunggang kuda diperlukan keseimbangan dan juga sense untuk mengendalikan lajunya kuda namun semua itu tidak terlalu diperlukan karena untuk jalannya kuda nanti akan dituntun oleh pemandunya. Sebagaimana yang sobat Arpalas saksikan di dalam video ini, jika terdapat kolam berwarna hijau toska yang merupakan telaga alam yang kemudian dibendung oleh pihak pengelola agrowisata Bumi Merapi. Kolam ini merupakan habitat bagi angsa putih dan juga itik yang dipelihara di agrowisata Bumi Merapi. Jangan lupa bagi Sobat arpal yang berkunjung kemarin untuk menaruh sampah pada tempatnya karena kawasan Agrowisata Bumi Merapi ini menerapkan sistem pengolahan sampah terbagi dua menjadi sampah organik dan sampah non-organik Beberapa wahana lain yang bisa kita lihat di Agrowisata Bumi Merapi berupa rumah-rumahan Liliput ya yang bisa dijadikan sarana untuk bersuah foto juga Setelah meninggalkan telaga yang berwarna hijau toska tadi tempat habitat itik dan angsa Sobat Arpala menemui percabangan yang sebelah kiri menuju lintasan berkuda, yang sebelah kanan adalah rumah liput dan wahana-wahana rumah yang bergaya arsitektur Eropa yang disebut sebagai Langlang Buana. Sebelum menuju ke Langlang Buana, kita akan menemui sebuah bangunan yang berbentuk seperti jamur yang di bawahnya menjadi tempat untuk memberi makan bagi kambing oleh para pengunjung dan juga sobat Arpala yang datang ke wahana tersebut. Di sini terdapat beberapa ekor kambing yang siap menerima umpan makanan dari pengunjung. Kambing yang dipelihara oleh pihak pengelola agro Bumi Merapi memiliki karakteristik bisa menyesuaikan diri dengan pengunjung yang datang ke wahana tersebut. Setiap harinya, kambing tersebut mendapatkan umpan asupan makanan dari para pengunjung dan mereka sudah terbiasa ya. Dan jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi pengunjung, khususnya anak-anak. Bagi Sobat Alpala yang memiliki tahun kelahiran 70-an sampai tahun 80-an, yang sering menyaksikan serial miniseri di TVRI tentu mengingat adanya kisah rumah Liliput di dalam salah satu film yang ditayangkan TVRI pada zaman dahulu Nah, rumah Liliput ini divisualisasikan di kawasan alur wisata Bumi Merapi ini dalam bentuk yang sebenarnya berukuran sangat pendek dan juga jadikan latar belakang untuk berswafoto bagi anak-anak dan juga bagi balita yang ukuran tinggi tubuhnya di bawah 100 cm sangat tepat Di kawasan agrowisata Bumi Merapi terdapat pula tempat untuk melihat secara langsung peternakan kambing etawa. Sobat Arpala bisa melakukan aktivitas memberi makan kambing etawa, memerah susu kambing etawa, serta meminum susu segar langsung dari kambing etawa tersebut. Selama aktivitas dilakukan, Sobat Arpala bisa berinteraksi dengan pengelola dan menggali informasi seputar kambing etawa ternyata agrowisata dapat memunculkan peluang bagi warga lokal guna meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup serta kelangsungan operasional mereka. Disamping itu menjadi sarana yang baik untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya pertanian dan kontribusinya untuk perekonomian secara luas dan meningkatkan mutu hidup. Dan pastinya agrowisata dapat menjadi ajang memperkenalkan produk lokal dan membantu perkembangan regional dalam memasarkan usaha dan menciptakan nilai tambah serta direct marketing yang akan merangsang kegiatan ekonomi dan khususnya memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah tempat agro-wisata itu dikembangkan. Nah, Sobat Alfala, kita berada di satu kawasan lagi yaitu kawasan yang didesain untuk menyerupai rumah-rumah di Yunani terdapat di dalam Kompleks Agro-Wisata Bumi Merapi. Ternyata di media sosial dalam 7 bulan terakhir diramaikan postingan-postingan foto yang mirip bangunan di Santorini, Yunani Antara lain bangunan tersebut ditandai dengan desain yang kuno dan dominasi arsitektur yang bergaya Yunani di seluruh dinding bangunan dan juga ornamen bangunan lainnya Juga terdapat jalan dari semen dan tatanan batu yang dibuat berundak sebagai pemisah antar bangunan Sekilas jika kita melihat foto-foto di media sosial, pasti langsung berasumsi bahwa foto itu benar-benar diambil di Yunani di mana tempat santori ini itu berada ternyata foto itu tidak ada hubungannya dengan latar bangunan serba berdesain Yunani melainkan berada di Hargobinangun Pakkom Sleman yaitu di kawasan agrowisata bumi Merapi ini dan wow pastinya mirip sekali desanya sangat mirip dengan bangunan-bangunan bergaya Mediterania ya. Nah selain bangunan berarsitektur Yunani, Santorini di kawasan Agung bumi Merapi terdapat Alpenhaus House, di mana para pengunjung dan juga sobat Alpala bisa bersuah foto dengan background rumah-rumah di Swiss Eropa. Arsitektur khas mengkombinasikan batu dan kayu. Dengan jendela balkon di atas yang dipenuhi aneka ragam pot bunga cantik Yang disusun menggunakan batu alam berkontur naik Menjadi spot ini seperti 100% sama dengan lokasi aslinya di Swiss Oke baiklah kita telah mengelilingi seluruh spot Alpenhaus Dan juga Santorini Yunani yang ada di kawasan agrowisata Bumi Merapi Yogyakarta ini kita coba untuk melihat di sekeliling dan juga di area luar dari kawasan tersebut. Tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak menjadi satu kunci bagi diri kita semua. Ya, harapannya kawasan ini terus dikembangkan Dan nantinya akan ada penambahan bangunan terusan dari Santorini tadi Yaitu Santorini 2 Dan juga akan tersedia tambahan rumah hobbit, gazebo serta bunga-bunga yang bermekaran Tentunya dengan adanya penambahan bangunan ini akan semakin mempercantik kawasan agrowisata bumi merapi Dan ini menjadi suatu nilai tambah tersendiri bagi pengunjung yang datang Khususnya yang hobi bersua foto sehingga mendapatkan tampilan yang cukup unik dan melegakan bagi mereka yang memang hunting tempat-tempat eksotik nah disinilah nilai keunggulan dari agro agrowisata bumi merapi yang memang terbentang dengan luasan yang sangat luas ini pastinya perjalanan di dalam area kompleks agrowisata bumi merapi akan menjadi suatu kenang kenangan tersendiri dan jika Berada di tempat ini, bersama keluarga tentu akan menghabiskan waktu paling sedikitnya 8 jam untuk bisa menikmati seluruh wahana yang disediakan oleh pengelola kawasan ataupun jika ingin menghemat waktu, dapat mengambil beberapa wahana yang ingin dikunjungi serta nikmati dan mengambil porsi waktu sedikitnya tiga jam untuk bisa menjelajahi keseluruhan dari wahana yang dipilih, oke, baiklah. Mungkin itu saja sebagai sebuah ulasan yang mendukung bagi sobat sekalian yang memang menghendaki channel Aparara Mesti ini untuk mengupas dan mereview mengenai kawasan agrowisata Bumi Merapi yang berada di Harga Binangun Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Pakem Harga Binangun Sleman, Yogyakarta ini ternyata memang kawasan yang tepat untuk becocok tanam maupun untuk beternak berbagai macam satwa yang memang khusus untuk sebagai satwa budidaya seperti kambing dan juga domba di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan pakan bagi domba dan ternak yang lainnya ya, memang Sleman sebagai anugerah dari letusan erupsi Merapi menyimpan lapisan-lapisan tanah yang subur karena dari hasil limpahan erupsi Merapi itu menyemburkan lahan di sekitar kawasan Sleman yang merupakan kaki dari pegunungan yang ada di depannya yaitu Gunung Merapi. Oleh karena itu wajar jika kawasan ini disebut sebagai kawasan emas. Di sana terhampar berbagai macam jenis tanaman-tanaman yang bisa dipetik pada saat nantinya panen dan juga terselenggara semua kegiatan agrobisnis cara maksimal. Dan salah satu hadiah dari masyarakat Sleman adalah kawasan agrowisata Bumi Merapi ini yang bisa dinikmati oleh banyak pengunjung dari seluruh Indonesia. Bahkan pengunjung yang datang kemari banyak berasal dari luar Jawa, seperti dari Pulau Sumatera atau dari Pulau Bangka Belitung, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku, dan juga Pulau Papua. Dengan ketenaran kawasan agrowisata Bumi Merapi ini Hingga menjadi familiar bagi seluruh penikmat wisata alam yang berada di luar Jawa. Mereka berbondong-bondong ke Jogja hanya untuk menikmati hal-hal yang memang disediakan oleh fasilitas agro-wisata bumi merapi untuk sebagai sarana rekreasi di hari libur maupun di musim-musim cuti dan juga musim-musim WFH seperti sekarang ini ya. dengan pemberlakuan PPKM tentunya. Oleh karena itu, kita merasa bersyukur dengan keadaan yang ada di sekitar Sleman ini menambah juga bagi kita hasanah untuk bisa memperkenalkan kepada sobat-sobat apalah di channel apalah Ramesti ini keberadaan semua kawasan yang menarik perhatian dari anak-anak maupun orang tua dan juga lapisan generasi muda lainnya. Oke baiklah sobat apalah. Kita sudah melamaskan perjalanan di sepanjang kawasan agrowisata Bumi Merapi Yogyakarta ini. Adapun banyak sekali spot yang belum kita ekspos yang masih terdapat di dalam lingkungan kompleks agrowisata karena keterbatasan dari waktu dan juga media simpan. Oleh karena itu, kami akan suatu saat memberikan Review yang lebih sempurna lagi Khususnya untuk sobat-sobat viewer Dan sobat-sobat subscriber channel Apalara Mesti Untuk itu bagi yang belum subscribe Dipersilakan untuk subscribe channel ini Dan memberikan share, like, serta komen Yang positif dan membangun untuk Kelangsungan channel Apalara Mesti ini Kedepannya Terima kasih dan salam berlibur Semoga sukses semuanya